Cek cek cek. welcome back. Balik lagi cuy bersama gua Rick Ice Gaming, coy ya. Seperti biasa gua main GTA pop paling Yang belum tahu gua main di mana? Gua main di Pop 77 sama Asia 77 cuy. Yang mau daftar-daftar silakan coy ya. linknya ada di kolom komentar yang gua sematkan cuy. Oke, okay, kita lanjut coy main cuy ya. Gua cuma bawa modal cuman, cuman 200.000 doang cuy ya. Mudah-mudahan sih gua lebih manjang gitu coy ya. Oke, okay, biru gua jadi 231 nih move nih. Oh, simbol gua tai. Simbol gua itu lore. Eh, apa? Eh, apa ya? Boleh-boleh kita turbo 20 ya cuy. Blongkot, blongkot, mudah-mudahan dapat kan ya. Mudah-mudahan dapat gratisan, coy. Nice biru gue lumayan coy. Oke oke kita lanjut cok. Nah merah gua kasih cuy kuning kuning kuning. Nah mantep mampu Cok. dapet gratisan gua. Mungkin akhir tay tay lumayan cuy lumayan lumayan ya. Lumayan cok. Aiy biru gak jadi ya mak itu cok. cincin kurang satu itu. Gue gue masih jalan aja gitu cok. Kian begitu lalu luh. Dan begitu yuk, nah boleh kasih gua ungu bro nice merah, nah cakep merah gue yuk tinggal dikejut lagi di oke okay, mampus bro, mampus jam empat bro, cok, satu lagi jam empat dua tahi, oke okay, oke okay, cok dapat koleksi di main TV, oke okay, ungu bro jadi nice nice nice cakep, okay, lumayan bro ini yang kita temen nah kasih biru atau merah udah nice ayo ayo ayo kita mampu sih mampus mampu seru. boleh merah gua dijadiin lagi pojok di jampas pas. Wah, tuh tumben bener itu pojok jampas nggak ada lir tumben bener dia ya, coba main cow kita dapat mega cow lumayan aja ya, yang terbaik mah boleh cincin pojok halah bang bang saya cow Oke diri kasih, nice. Boleh boleh boleh ke makan, boleh dua, undang body. Nah 459 ribu tuh, sudah dapat 468 tuh kita lepas. Hmm, merah. Aduh merah bukan jadi body body body. Kulas. Oke kasih ini. Oke, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, kita cari jangan cuy jangan lupa, Masih kita cari lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan juga gitu lupa, ya kan Biar gak kagok aja kagok lah, minimal pecut lah. Ini mah meledak di jalan, coy, gue coy. Meledak di jalan, oke. Okay. jaraknya aja gitu, gue coy meledak di jalan. Aku, nah, pojok sekitar dua, labang, bang. Saya bang. <gulah> kira langsung sekitar dua gitu turunnya turbo dua puluh berangkat Ah, tiga doang tay, tay. Nah, boleh dipecut lu, pecut lu ganteng. Yuk tengganteng eh, buset, retek, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, kalau bong, lagi bang bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong, lagi bong, hmm. hmm. nah, bong, bong, bong, bong, yuk kita berang-berang botong berangkat berangkat berang, berang, dari rusura senapan meluncur us uh. kita gas-gas Hai gas. caget-caget gas, gas, bodi bodi bodi naik nice, catat ini juga jadi nah biru juga, juga jadi Oke okay, kuning juga jadi bro dai lihat kaito itu lah dapet lah gitu-gitu 200-200 cuma gitu ya Cuma itu nah boleh kasih ungu ini ini ini, ya 200-an nanti, 200 ribu semain, gitu. Semain doa jojo, ala bang ijo, kok, kok. Aku bisa memutarkan kembali seperti jauh bahagia tapi semuanya gak boleh biru gue jadi co merah gue cuy aduh bang bang Ini merah gue itu gak jadi lulur tapi gak apa cuy gak apa cuy cuy cuy cuy cuy coba cu. ini kacau boleh kan begitu biru gue sih gak apa-apa sih alah bang jam pakai kurang satu tahi yuk lah kagain cuy ah kok cocok mayan coq Lumayan, brodi brodi, Eu berang-berang botong kat, berangkat gas-gas gas meluncur. Cok, anjay, keren juga itu ya. Berang-berang botong kacau. Eh, kita bisa. Oke cuy, kali ini gua pamit ya cuy ya, mungkin udahlah cukup mungkin cuy ya 700 700 juga total cuy ya dikulum dikunya, assalamualaikum semuanya pokoknya terima kasih banyak atas komennya atas likenya atas nontonnya juga thank you cuy sehat sehat kalian gua semua ya salam sensasional broday broday.